Es hai, hai, ah hai, hai, hai, hai, hai, Spesial hai, hai, hai, hai, cekatan? Tadi double strike sekarang double strike lagi. Aduh, spesial Kang Omang Eja. Spesial bertubi-tubi Mang Eja, ta, pokok -nama. <laughs> Mana cing Mang Ersat? tuh. Oh, gening es es. Es nyenang. Ah, bongsor lagi. Yeah. Salamnya ya masih sama buat Mang Eja. Oh uh, Mang Eja, ini ranteng kasep kio, kio. Kio. Uh, Mantap lah. Spot si biru ya Mang Eja. Mantap. Salam ngenyot <laughs> Tuh Mang Pajar masih koi kuyung sama mangki bisa. sana Ersan kiri wheel terus-terusan sekarang si kiri wheel kiri beraksi lagi Pak kemana ke mana, Aduh itu lagi di dudut berse trek ya udah ada yang videoin kita tarik saja uh. <tuh> <tuh> <tuh> ini ini walah <tuh> kecil ah <tuh> kekei yahei itu Di Angon guys! Tuh, paket tuh no judi di Ya, alhamdulillah, Strike kimcil, uang Pajar tuh. Pada jarak jauh, kita sabar kan pakai tuh, Iya, yeah. strike tak? <laughs> Ih, paketu sedang strike. Di mana, di mana? lagi masih masih mendudut, mendudut, susu duduk. Kecil, si kuning, tuh masih susur Oke, okay. kita eksekusi aja. Tuh masih dinyut-nyut. Eksekusi aja. Eh, eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. nyut Ada? Please. Eh itu bobong Bersaing keras sama Ersan, Giriwil Sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Wassalam. sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Ya disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mang Pajar Giriwil, saudara. Strike yang kesekian kalinya, saudara nih. Salam atuh kak alamat tuh mana coba babangus naik saudaranya gitu babon saudara bahkan halak pokoknya mah hari ini spesial bertubi-tubi ya buat mang ejak tas seneng timang pajar tas spesial tas ah cepat manja nggak bikin ngangenin aja udah segitu aja ini udah udah katanya saudara lagi harinya emang ersan katanya ini hari ini Kok lagi nama? hanet tobi tubi pokok kan nama lagi hanet guys lagi hanet guys sakit tulangnya wassalam Langsung Gitu-gitu yes. hey. yes. Manja gitu kan kali Nah di eh, nah, gitu. uh. nah, nyurung. Sikat. E iya kena deh. Ed, ed, ed, ed, ed. E e e e langsung <laughs> Spesial deh babon anak. Spesial deh babon, kursi abah spesial nama Spesial <laughs> Ayatilu babon mana Eh tadi dia mana? Oh, itu. Oh iya, tilu. orang-orang ampirin rasa nah kali, tilu. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hanyir saudara. Hanyir. Ya, mangir sad giri tinggal mulai mulai ngagi review ngagi review saudara Noda. ish oh ish ish oh eh yuk alah -ah. no, nena, no, mana, mana mana mana tinggal di mana babangus mana mana babangus nah lumayan, alah, lumayan, lumayan tuh saudara tuh abg ish. bongsor tuh abg abg bongsor saudara Bangsor mantap salam nak merasa salam nak kanggo kang eja squad garut iya kumaha iya squad cibiru iya aduh mantap iya kayak <laughs> kang omang pajar gue omang pajar omang oh, pajar masih dibagong pemirsa <laughs> <laughs> belum <laughs> ini pulgar kita gitu, nyubikin dibagong <laughs> abg abg masih bringas apa nama salam? nama spesialnya, ya, kamu mengejek banyak nama spesial bertubi-tubi hari ini bertubi khusus. Tubi. Khusus buat mengeja wassalam. Salam. Aduh, telat ini pemirsa. Pak Ketu sedang dogong, tapi tidak mau hancur. <laughs> Alah, cerudut. nikmat wah uh, akhirnya turun juga pemirsa es uh, es uh. aduh ah iya iya iya, iya. caketan mana caketan ululolo oh, iya. oh, lo lo lo, lo. Oh, oh, oh, oh, si lo si bangsaur <laughs> si bongsor saudara bongsor saudara aduh waduh berdarah, darah darah berdarah sensor <laughs> wes kuning-kuningan kieu saudara siap koyo negeri pasep pasep pasep salam salam nama kang komang eja, wae nya spesial spesial bisa, kang komang eja, kang kang jae abadi jm, terus kang roni kang roni aneh noy, ngeyod, salam ngeyod, salam si kuring kaseta, lah, aduh, ganteng ya, Oh, Kena spesial bertubi-tubi, nama Kang Omang Eja spesial pisan. Ah, kledi ini, kecup deh. Ah. <tuk> Mantap, kita lanjut lagi. Di sana ada masih ada. Tenggeran, <tuk>